Halo teman-teman, hari ini aku lagi hair care sehari-hari aku karena untuk rambut-rambut yang sudah melalui proses kimia wajib banget perawatan ya minimal seminggu sekali. Ini aku pakai hair spa yang rasa coklat. Memilih pakai untuk rambut, jangan lupa dipijat secara perlahan. Merangsang pertumbuhan rambut dan cepat panjang Nah abis ini ditunggu selama 15 menit Dan ini hasilnya Rambut halus Gak gampang rontok Sehat dan gampang diatur Jangan lupa perawatan Agar rambut sehat ya teman-teman Apalagi buat kalian yang sudah melalui Proses kimia Agar rambut tidak rapuh dan gampang patah Dan juga tidak gampang rontok Sayang diri sendiri Dengan merawat tubuh kalian Terutama rambut Varian sesuai kebutuhan kalian ya. Oh ya, untuk rambut yang sering diwarna kayak aku, kalian harus sampoan maksimalnya tiga hari sekali ya. Karena menghindari rambut kering dan kaku dan hindari sampo yang berbahan anti ketombe atau yang ada mininya ya guys. Oke okay, cukup sampai di sini teman-teman. Ya Next aku bakalan sharing-sharing lagi. Thank you ya udah nyempatin nonton video aku Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya Bye-bye